Aku sadar Hidup yang ternyata singkat ini Tidaklah seindah yang aku harapkan Segala sesuatu yang aku beri kepada dunia Belum tentu akan seperti apa yang aku berikan Cobaan dan rintangan pahit manis Selalu silih berganti menjumpai hidup ini Layaknya seperti pohon yang semakin tinggi semakin kencang angin menerjangnya dulu waktu masih kecil kita selalu berada di kedua orang tua kita yang selalu memberi semangat dan membuat kita tersenyum setiap saat kini hadirmu di dalam hidup kita membuat hari-hari menjadi tak terasa berat karena ada senyummu yang membuat semangatku kita pun sepakat akan menemani waktumu dan hari-harimu untuk menghadapi perjalanan hidupmu untuk ke depan karena bagi kita kamu adalah jantung dari hidup ini melihatmu tersenyum manja membuat aku semakin bahagia tatap matamu yang bersinar indah mengobati sembilu yang lama terima kasih Tuhan engkau telah menghadirkan dia dalam hidup kita Semoga kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk dia Semoga kita selalu ada di sisinya menemani hari-harinya Karena dibalik semangat kami untuk dia Adalah kebahagiaan atau kepuasan tersendiri Yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain Maka Tuhan kami minta waktu kami Untuk selalu mendampingi dia Sampai kelak dia merasakan seperti apa yang kita rasakan senyummu semangat bagi kita tanpa senyummu dan kehadiranmu apalah arti hidup kita terima kasih